T25 AT. Au, bismillahirrahmanirrahim. Bro. <laughs> ngeri-ngeri sedeprek. Ini ngeri-ngeri sedep. Tank yang udah nganterin saya. Jackson, sekarang saya ngapain yang pakai T25 AT siapa aja nih? T25 AT enggak ada, Bro. Tapi impian saya itu kemarin pengen loh tank KV-1, cafe, uh, cafe pokoknya ataupun Tiger gitu. tapi enggak apa-apa lah karena saya pakai tank YUSA oh ini perdana rek perdana saya terjun di dunia Kalau tiba-tiba, oh ada kepalanya doang, bro. Ini loh, di sini pastikan samping kanan kiri tidak ada musuh, bro. Itu temen minta bantuan rek. Oh, ini siapa nembak nih? Maju lo, machu lo. Okay, bro. Enemy is hit. Bro, ini sekali lagi, bro. Sekali lagi, bro. Kasih, bro. Oke. Okay. Wow, bro. Satu banding, empat, bro. Bro, kue kene Target. Bro, kue sekali lagi, bro Kau muter dikit, re. Ini teman. Anjir Gapok, gapok, bro Gapok, Ini 5 banding 1 6 Oh, ini Bang uh, Bang siapa ini? Bang Wet enam dia sendirian men. Ini perdana saya. Perdana. Tempur. Kucing kejuarnya. Oke bro. Divert. Tawo po tawo po bro tawo po. Opo. Mungkin karena belum beruntung, berikut <laughs> ini apa? Tank 6 saya butuh satu. Oke, oke, oke. Oke, oke. bro oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. apa oke. Oke, oke. bro Upgrade kayaknya bintang saya belum cukup bintang saya belum mencukupi kayaknya men ini perasaan tadi saya punya deh oke okay. T25 AT hey bro kita nyoba di laga kedua bro di laga kedua disitu oh ada T oh itu tier 73 T34 T25AT oh ada Bang Lucky 38 2015 uh, Lucky 38 2015 kayaknya dia selalu bareng sama saya bro tapi gak pernah satu tim gak pernah satu tim oke okay, men t dua at ini tank ini saya ini ada antenanya atau gimana bro tank saya bro oh iya ya antena itu ya ada yang jengat-jengat gitu saya kok saya sendiri ini eh, di sini teman-teman pisah -teman nggak tahu kemana ini tank saya masih pelan rek uh oh, ini di sini ramai lagi Wah wow, dia keluar semua rek Dia keluar semua Ada bro. Bro, oke, okay. ini keras nih. Ya udah mengincar saya, bro. Oke, okay, alihkan pandangan. Duret, dia ngincer saya, rek. Ini atas, bro. Ngasihkan ini, bro. Oke, okay, thank you, man. Huh. Ini ngumpet satu di sini. Dia harus kena men Oke okay, rek Bro satu lagi bro. Gua mundur karena dia gak dapat kealing-alingan ke ke ke ke ke ke ini, Bro. Gua dari sini rek. Dia harus mati ya masa ya rek. Aduh ketinggalan, Bro. Men Delay kedua Lumayan oh, bro Ini delay kedua Saya coba T25AT Oke okay. Destre asisnya dapat 3 bro huh. Thank you T25AT Ini dia Jalannya masih pelan ya men Buat berjalan itu masih pelan Oke okay kita klaim dulu men, oke okay. reward apa ini bro, strength dapat koin lah, kita telik analisik, oke okay, dapat 6.500 bintang, lumayan bro, lumayan rek. lumayan, ini upgrade gearnya, apa ini bro? 13.000 13.000 Ini dulu deh. Coba ya. Oke, okay. udah. Udah saya kasih upgrade, Bro. Saya baru aja nyobain. Tank ini ya, Bro. Baru aja nyobain tank saya, Bro baru nyobain tank 25AT. Tank 25AT, 25AT. Ini makasih banget buat teman-teman yang apa namanya? yang udah selalu ngasih saya support dan macam-macam bro. Saya ngucapin terima kasih banyak. Misal coba saya mau lihat ini. Ini yang tadi kan punya saya kan? Oh iya. T25AT, bro. T25T. Bro. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu saya Uh, Masukkan support dan macam-macam dan semuanya saya ngucapin terima kasih banyak Bro. Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kalian di sana selalu diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian murah rezekinya, mudah-mudahan kalian bisa yang keluarga dan pokoknya didatangkan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bro, sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tier berikutnya ya bro. Tapi saya mau uh, ngerampungin misi di tier 7 ini bro. Biar bisa mencapai di tier 8. Oke bro, thank you.